pohon puluhan tahun desa munggut kecamatan bagas, kumbang saudara-saudara, jalur rumah ngawi carupan macet total. parah gitu. parah. Jangan kaki. Oh, no. oh, no. oh, no. oh, no. oh no mau oh warung, warung, warung guys di tengah ratan, guys, apa motor? anu, Tosa. Eh? Tosa. Marung ini Kok Susu gratis Marung Masih marung Baikin sampai kau mana Bautkan angin lur, dan aku. Oh.